Buat punya depan. Kau ngecepat kaya, macam jual lunda Tapi kau sendiri, malas aku sangat Cerita sana sini, kerbang kau merata Rata Tantang depan mata, ada saja cerita Tipu belit kawan. Tidak tahu kau lari berbatu macam kau nampak hantu cerita zaman. Bimbiri-biri sudah datang dari Jawa Mana kau nak lari bawa duitku kemana Buai laju-laju buai sampai ke sana Duitku beribu semua entah kemana Manggil fasolat di tapak hatinya Dah memang kau salah kau kapapun ku tak apa Rampo wiseng semuanya Putra Pradus Putra gane so so so the love Kebunyaannya cerita zaman sekarang Kayak kena duit orang Bila pecat tembelang Lari lintang buka Kau tak ka mampu bayar sekupang Pangpang oleh gazam Kau gak ka awal pelang lengkung kumpung Bayar duit aku yang semua kau sapu Kambing diri-biri sudah datang dari Jawa Mana kau lari bawa duitku kemana Buai laci-laci buai sampai lama kosan Masolatikan di tapak kakinya, tahui memang kau salah kau maupun pun tak apa, rambo